Assalamualaikum Apa khabar semua Yasin harap semua sihat Duduk di rumah Sama-sama kita putihkan Rekaian COVID-19 Okey, hari ni Yasin nampak satu segmen Yang Yasin baru nak takut Adalah segmen Inbox Yasin Segmen ni adalah Siapa-siapa yang Inbox Yasin bertanya, Bertanyakan soalan Asai FBS Yang memerlukan pun memerlukan ada pengajaran yang lebih visual lebih teknikal uh, yang saya akan buat video khas soalan-soalan tu so hari ini untuk episode pertama, berterima kasih kepada tulip munggu kerana bertanyakan soalan, basically tulip munggu ni dia nak uh, menjual meatball dan dia ada nak buat FBS untuk naikkan sale uh, tapi dia nak buat COD dan ada dining juga, so macam mana untuk kita buat FBS lah, okay, so sebagai contoh ini contoh mudah dan Yassin ni adalah first step je dia akan ada lagi banyak-banyak step tapi saya akan cuba tunjuk yang at, awal yang penting lah okay, first buka X manager Oh, interface baru dah sekarang start again ambil engagement kemudian ni ambil Yassin premise so basically uh, tips ni adalah sesuai sesiapa yang ada kedai yang ada premis yang nak promote orang mai kedai dia. So, Insyaallah moga-moga video ini bermanfaat. So sekarang kita fokus on kedai makan eh. Okey. So ni sincarita pengalaman yang buat untuk ABX satu tadi kau tu. Tadi kau tu nama Seri namanya. Right? First kita kena ingat lorong ataupun jalan ataupun alamat yang ada dalam premis kita tu. Sebab contoh tadi kau ni dia ada Jalan Seri Alam 12. Ha, nampak kuala selangor. Maksudnya, tadi tadika ni, bila kita search kat Facebook, jalan tu ada. Sup. Haa, ok. Ini untuk kalau search ada. Ya. Baik. Okey lah, tadika tu memang ada kat sini. Tapi, kalau siapa yang tak ada, kita boleh drag pinpoint. Supaya contoh, pangkah ni lo. Ni. Tekan ni. Letak dekat kawasan kedai kita tu lah. Supaya contoh, kita tarikan ni, kita tak sini. Detle. Sama juga. Tapi dia memang menggunakan longitude dengan latitude lah. Tak ada masalah hatu dia punya untuk siapa yang yang search ada better, siapa yang tak ada kuasa pinpoint. Pinpoint pun tak apa. Okey. So radius kalau hang kalau kita nak buat COD tak perlulah. Agak hamba 16 km, mungkin maximum 10 km. Ataupun kalau kita buka tadi ke ataupun kita nak orang mai ke dekat kita 10 km kot orang nak cari makan ada kau orang main dari 30 km dah macam, macam makan tapi tak tahulah kalau kedai kita tu viral tapi ni adalah untuk target lokal saja okey ni ni adalah contoh target lokal lah bukan nak target wide okey so umur ha, ni boleh agaklah kata kalau umur yang selalu umai lepas kedai makan kita tu umur 25 sampai 35 gender kita bagi kita bagi inilah gender bagi all okey demografi detailing targeting ni yang ni lah paling senang kalau makanan rasa paling senang dan tak ada masalah sebab kalau letak food semua jenis food dia boleh masuk apa-apa makanan food, nah. food ni dah mewakili banyak benda so tengok dia punya reach pun dah tinggi walaupun kita tak 10 kg kalau letak 5 kg 39 lah, mungkin kena bagi ha, yang ni lah kena time ni lah yang nak kena ikut apa mazhab ceh mazhab AC tu no. hanya buat 100 110 ribu potential risk sebab pas ya semua tak tahu sifu-sifu pun banyak recommend ni so ya semua ajak lah kat semua hmm interest tu lah tapi interest ni untuk detailing target ni banyak banyak benda nak kena dia kena buat khas untuk dia saja dia tak boleh masuk dalam video ni banyak sangat. So, for now, yang ni sahaja. Yang penting, people living in this location dan kita pinpoint dan kecikkan radius. Jangan bawa pesak sangat. Sebab, kita bukan nak macam contoh tulip munggu. Dia nak COD dalam kawasan tu dan tak perlu pun nak hantar jauh joh dan dia nak orang setempat tahu kedai dia. So, dah settle lah masalah. Tak boleh interest pun. Boleh kita nak target orang kahwin? Tak lah, married. Kalau kita nak target orang tu nak kata perodoh, peminat kata perodoh, letaklah lah perodoh itu memang betul boleh targeting tapi bila kita nak buat target yang macam tu ads ni kena main peranan ha ni yang lagi banyak panjang sikit sikitlah tapi tak apa kena kita buat dekat tu saja kalau siapa yang rasa perlu lagi ada sambungan pada part ni tolong komen kat bawah dan insyaallah kalau berkesempatan guys yang kau cuba buat part tu ataupun episode 2 kita tengoklah macam mana okey itu saja daripada Yasin Ambron siapa rasa video ini bermanfaat tolong like komen dan share subscribe Sebab subscribe, subscribe tu memberi semangat lah motivasi kepada saya untuk terus buat video kepada hamba semua secara percuma. Okay, apa Apa bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.